Assalamualaikum, selamat datang di channel Dia Kali ini aku mau bikin cemilan yang bener-bener gampang banget dan ini lima menit aja bisa langsung jadi cemilan seenak ini. Buat kalian yang pengen tahu caranya, langsung aja siapin bahannya pisang yang udah aku belah menjadi dua, gula pasir 1 sendok teh dan ini terigu yang udah aku larutin dengan air dan juga mentega maupun margarin sesuai selera kalian aja nah ini margarinnya aku panaskan dulu supaya nanti segera mencair nah kalau sudah mencair seperti ini ini aku aduk-aduk sebentar sampai benar-benar mencair setelah itu baru aku mau masukkan gulanya, nah ini aku masukkan gulanya supaya nanti pisangnya benar-benar matang dan rasanya tuh manis, ini pisangnya udah aku Aku masukin, ini aku aduk pelan aja supaya pisangnya enggak patah ya. Nah seperti ini, pelan pelan aja sampai pisangnya benar benar mateng. Nah kalau udah mateng seperti ini, kita matikan kompornya. Dan ini, aku mau siapin kulit lumpianya seperti ini. Nah, aku ambil satu ini, aku mau taruh dulu pisang di atasnya seperti ini, dan ini aku mau taburin misis di atas pisangnya seperti ini, supaya nanti hasil coklatnya enak dan meleleh. Nah, setelah itu, aku lipat di bagian sampingnya, kedua sampingnya seperti ini. Setelah itu, aku mau olesi dengan tepung terigu. Nah seperti ini Ini fungsinya sebagai perekat aja Nah kalau udah kita olesi seperti ini Ini nanti baru aku akan menggulungnya Usahakan untuk lipatannya rapat Supaya misisnya tidak keluar Dan nanti tidak hitam saat kita goreng Seperti ini ya Ini benar-benar hasilnya rapat banget Dan tidak ada celahnya sama sekali Lakukan semuanya sampai selesai Sambil aku kasih misisnya Buat kalian yang belum subscribe di channel aku Tolong subscribe dulu ya Agar channel aku ini makin berkembang Dan aku akan bagiin resep-resep masakan Dan ide-ide jualan yang gampang banget Seperti ini Langsung aja ini aku gulung Dan ini hasilnya benar-benar rapat banget Aku selesaikan semuanya Sampai selesai Ini pisang yang terakhir Nah ini juga aku lakukan yang sama ya Untuk langkahnya Aku tambahkan misis dan aku lipat seperti ini Usahakan semuanya rapat ya Jadi kalau kalian suka dengan video aku ini Kalian juga bisa like, share, dan komen Kalian juga bisa request Mau aku bikinin resep apa Nah ini benar-benar bagus hasilnya Ini udah siap untuk aku goreng ini minyaknya udah aku panasin dan ini udah aku masukin ya satu persatu seperti ini Kalau udah agak kokoh seperti ini jangan lupa sesekali kita balik supaya hasilnya kecoklatannya merata dan tidak gosong Balik-balik semuanya ya Jadi pisang coklat ini cocok banget untuk cemilan juga bisa Dan ini juga bisa untuk ide jualan ya Nah ini benar-benar kesukaan suka anak-anak banget Karena coklatnya tuh banyak banget dan meleleh banget Ini udah kecoklatan ini udah aku angkat dulu ya Untuk pisang coklatnya seperti ini Usahakan ini posisinya tegak aja Supaya nanti minyaknya tidak mengendap di dalamnya untuk toppingnya aku siapin kacang pecahan seperti ini. Ini benar-benar enak banget. Dan juga aku siapin misis coklat seperti ini. Aku juga siapin keju parutan seperti ini Dan aku nanti juga akan tambahin trimit Supaya hasilnya tambah menarik Nah ini aku tata dulu untuk pisang coklat yang udah aku goreng Seperti ini ya Lakukan semuanya sampai tertata di tempatnya sampai penuh Nah setelah penuh nanti baru kita akan kasih topping lagi Agar tepingnya itu bisa merekat, nanti aku akan tambahkan glaze di atasnya. Untuk glaze-nya juga aku kasih rasa coklat. Nah ini udah selesai aku tata, ini aku siapin dulu glaze-nya seperti ini hasilnya. Nah ini untuk glaze-nya aku langsung beli jadi, jadi ini langsung aku taburin aja. Seperti ini ya, sampai benar-benar merata. Nah, kalau sudah merata seperti ini, baru ini akan aku kasih toppingnya. Untuk toppingnya, pertama aku kasih coklat dulu, seperti ini. Lalu aku kasih misis juga. Dan ini juga aku kasih keju. Seperti ini, kasih toppingnya yang banyak supaya hasilnya tambah menarik. Ini biasa aku jual sepuluh ribu untuk satu porsi seperti ini dan ini aku tambahin trimid dan ini yang terakhir aku tambahin kacang dan ini hasilnya terima kasih udah nonton video ini sampai habis jangan lupa like share dan komen wassalamualaikum